Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi yang beragama lain. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang berbahagia. Di sini kami tampilkan video pembelajaran tatap muka terbatas SDN 2 Sido Asri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Selamat menyaksikan. Da, sana. masuk, masuk, jalur hijau.